Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warah sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Selamat siang kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan menarik dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan kabar spesial bahagia banget ya kali ini kabar bahagianya dari omanya Abang L Ibu Dewi Ahmad yang hari ini sedang berulang tahun Happy birthday buat Oma Siwi Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu Dan mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan Semoga terwujud dan tercapai, amin Info ini kita dapatkan langsung dari Indosiar Persahabat, ya Kita simak di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar Wah, selamat ulang tahun ibunya Indel Siar, Arsiwi Ahmad, semoga makin sukses Amin Yuk tulis doa kalian untuk ibu Arsiwi Ahmad Yuk Kita doakan yang terbaik untuk Oma Siwi Mudah-mudahan sehat terus ya untuk Omanya Abang Fatih Kita lihat persahabat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon Yang diberikan oleh Leslar Lovers Dari akun Leslar Al-Fatih Underskrik FC mengatakan Happy birthday Omanya Abang El, Edhar Siwi Ahmad. Masya Allah, doa banyak sekali ya yang diberikan. Dari akun Abang Anskor El juga ikut berkomentar. Barakallah Umrik omrik Omasiwi. Sehat, panjang umur makin sukses. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan ya. Omasiwi selalu diberikan kesehatan. Kemudian, kita simak juga bersahabat, ada kabar yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah single bunda Lesti kejora sekali seumur hidup sudah tembus di angka 21 juta viewers Ini suatu kebanggaan banget persahabat ya Alhamdulillah kita selalu bersyukur Ternyata bener banget nih dukungan banyak dari orang-orang yang selalu tulus mensupport mendoakan Dan selalu mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Patut kita bahagia dan patut kita banggakan Single terbaru Lesti kejora tembus di angka 21 juta viewers Dan kita lihat juga bersahabat ya Single sekali seumur hidup memang lagu yang sangat luar biasa Banyak sekali yang membawakan Salah satunya bersahabat ya Kita lihat nih dari peserta Dangdut Akademi 5, Sri Devi Peserta dari Prabu Mulih Yang berkolaborasi langsung dengan Rara, bersahabat ya Menyanyikan lagu Sekali Seumur Hidup Milik Bunda Lesti Kejora Ini suatu kebanggaan juga, Masya Allah Lagu Sekali Seumur Hidup Memang luar biasa banget Kita bangga, kita bahagia Lesti mengeluarkan single-single terbarunya banyak yang menyukai, Masya Allah, doakan yang terbaik juga ya mudah-mudahan bunda laci selalu berkarya dan memberikan karya-karya yang luar biasa. selanjutnya persahabat disimak juga ini ada info mengenai polling online The scaming mel celebrityis 2022 banyak sekali ya yang belum tahu untuk cara mendukung idola kesayangan kita yang belum paham yang belum tahu cara voting ya kita lihat persahabat ya Mimin akan menginfokan kalian harus tentunya langsung aja buka akun Instagram leslar lovers Gibah Singapura persahabat ya dan disitu ada link yang tercantum di bio untuk linknya kalian langsung klik aja persahabat ya seperti Bang Mimin ini kita tentunya klik link yang ada di bio yang sudah memimpin sebutan tadi nama akun instagramnya Fanbase Lessler yang selalu support idola kesayangan dan kita langsung scroll ke bawah persahabat ya untuk melihat hasil voting persahabat ya ini sudah tertera untuk hasil votingnya kalau kalian yang mau vote tinggal kalian langsung aja pilih nama Rizky Bilar kalian klik dan langsung ada di bawah ini vote tuh persahabat ya ini sudah ada hasilnya tertera Papa Bilar masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 1.446 votes. Dan Rangga Azop masih di nomor pertama. Dengan perolehan voting 1.531 votes, tetap semangat untuk warga Konoha. Mudah-mudahan Rizky Bilar berada di puncak dan bisa memenangkan predikat sebagai The Most Charming Male Celebrities 2022. Kemudian kita simak juga nih, bersahabat. Ini ada momen yang sangat luar biasa Membuat kita terfati fatih Melihat aksi Abang L joget semalam Persahabat ya Memang baby L ini Tentunya jogetnya Luar biasa banget Pas dengan nada mengikuti irama. Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan. Beda banget dengan Papa Giler ya. <laughs> Bapaknya mah tentunya jogetnya ngasal bersambat ya. Aduh, ada aja kelakuan dari bundanya, papanya, anaknya pun tentunya ikut joget. Inilah kebahagiaan dari Leslar Family yang selalu membuat kita happy. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan. Kebahagia Anda mudah-mudahan rubah tangganya langgeng Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita pastinya tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik ya Untuk Lesti dan keluarga besar Amin Dan pastinya kita juga masih menunggu Cidukan terbaru Hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru seputar Lesnar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Benar ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.